halo mah bro ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan ngebahas untuk game-game privat yang pernah gue mainin di 2021 ini mah bro kita cek untuk kelebihan dan dari seal online di game privat server ini satu persatu yang gue mainin ada empat seal online yang gue mainin di seal server privat jadi kalian simak aja jangan sampai lu skip sampai beres untuk pengetahuan kalian dan informasi yang terupdate ya bro ya untuk Shield ini, kita akan ketahui untuk permainannya mirip sekali dengan Shield Blade of Destiny yang ada di server global, Ma Bro. Untuk dropannya dan tingkat kesulitannya pun tidak terlalu hard mode, Ma Bro. Jadi, teman-teman pasti akan menyukai game ini untuk bertualang di Shield dengan teman-teman juga yang lain. Dan di sini juga ada YouTuber yang selalu setia menemani kalian untuk tetap live streaming maupun dari konten-konten yang dia berikan, Ma Bro. Jadi, lu gak usah khawatir untuk Silver ini gua yakin uh, lu bakal betah kalau memang lu lagi gabut di seal salver global ya bro ya dan untuk uh, pack dari starternya juga udah cukup baik dengan fitur-fitur yang mirip sekali dengan di BOD lebih mudah lagi nggak terlalu sulit lu harus menyelesaikan quest lu tinggal klak klik klak klik klik klik udah selesai untuk mengenai skill jadi lu nggak usah cari-cari item yang memang bikin lu bete ya bro ya dan semoga untuk teman-teman yang lain baru gabung jangan sampai lupa untuk like dan share channel gua termasuk konten ini yang pasti sih biar teman-teman yang lain juga pada tahu ya untuk informasinya karena gua nggak mau juga kalaupun kalian tidak share ke teman-teman biar semua bisa kasih komentar yang terbaik dari pemikiran kalian sendiri dan ini adalah menurut gua aja yang pasti sih nggak harus sama dengan kalian ya semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman juga yang sebagai pengelola server ya bro ya. Oke, Silver Viber sudah keren banget lah kalian boleh bisa merekomendasiin gue untuk mainin ini ya bro ya Lanjutkan ke server selanjutnya mah bro Oke, masih tetap tahan mental di shield Eternal buat teman-teman yang masih standby Makasih banyak kalian selalu ngikutin gue dan kalaupun yang udah kabur seperti gue Mohon maaf aja ya karena memang gue ini pemainnya selalu menyesuaikan dengan sistem strategi ataupun pola gameplaynya yang memang Uh, kebilang alot kalau memang terlalu sulit saya akan pasti kabur. Uh, gue udah punya feeling jelek anjir. Ya mungkin seperti itu untuk masalah penempaan. Ini termasuk nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah juga. Cuman gue sering apesnya susah nggak dapat dapet untuk sukses ya bro ya. Saya beberapa kali di sil eternal ini udah menjelajahi beberapa tempat bahkan untuk sempat membuat konten juga walaupun nggak diterbitkan ya karena tiba-tiba konten gue jadi basi. Mungkin karena ada pengaruh dari perubahan Dari drop rate Ataupun dari item-item Yang sangat menjadi rare Dan mustahil untuk diambil ya bro ya. Gua mainin hampir setiap hari ini Selama bulan puasa di bulan Mei ee, Mencari item Dan tidak pernah mendapatkan ya bro <laughs> Hampir 6 jam Gue buang waktu gue di seal Privat ini mah bro Sorry banget ya bro Kalau memang temen-temen yang masih main silahkan lanjutkan aja Semoga mental lu tetap tahan Gak selembek gue bro Oke, okay, next, ini apalagi untuk seal yang baru kemarin di bulan Juni ya bro ya uh, Di awal udah rame banget Dan memang untuk seal Titan ini gua rekomendasiin lu coba dulu Halo, ma bro, ketemu lagi di channelnya si Munich. Kita kali ini akan mainin game Seal Titan Mak bro. Shield Titan, maman, keren banget namanya ya, semoga permainan gameplaynya ini di silver Riva Titan sekeren namanya, ma Bro. kita akan bahas malam ini, kita kupas tuntas apa kelebihan dan kekurangannya, dan kalau misalkan bisa nyaman, kita main terus sampai bosan. <laughs> Oke okay, untuk kebosanan dari game ini tidak akan ada habisnya Karena memang posisi kalian akan diberi beberapa fitur tambahan Juga event-event keren yang memperlihatkan bahwa si Online Titan ini memiliki budget dan modal yang kuat bro. Ini ada beberapa event Kemudian ada kontes juga Serta ada ajakan undangan untuk kalian menjadi streamer Buat para youtuber pemula Ataupun yang udah biasa di game privat Ini adalah kesempatan emas kalian Untuk mendapatkan uh, keuntungan <mukil> baik dari itu rekrutmen teman-teman untuk main di sini Ataupun memang uh, ngambil peluang agar menaikkan rating dari channel kalian juga Cuman gue mohon maaf ini kebenaran ada adsense Ataupun uh, pada saat di konten yang pertama dan terakhir gue di shield titan ini uh, Sepada Indonesia memberi, uh, meminta tolong bantuan kepada saya untuk menginformasikan uh, Daripada Uh, jualan dia ya Sama aja seperti seal free yang lainnya Gue nggak pernah minta bayaran atau apapun juga Yang penting sih gue support untuk yang memang memiliki potensi kedepannya Jadi nggak uh, dimasalahin ya bro ya Nah ini untuk fitur-fiturnya Kalian juga akan mendapatkan member panel Seperti AFK point dan lain-lain Kalian bisa manfaatkan juga di seal titan bro Dan gue nggak terlalu uh, Incas uh, total Di seal titan karena gue yakin Mereka pasti lebih banyak juga Untuk yang Bantu para youtubernya dengan promo-promo seperti tadi Oke bro Ini kesempatan gua sempet coba juga uh, Untuk leveling bareng dengan teman-teman Walaupun di level cupu ya Karena hanya ingin ngetes mengenai dropletnya uh, Untuk menindaklanjuti ke depannya sih gua nggak terlalu akan incas tuh bukan apa-apa Karena memang pasti sempit dengan promo Uh, event member uh, dan mengajak untuk para streamer itu pasti banyak sekali yang masuk dan gue gak mau nyepit-nyepitin tempat pada saat nanti ruang waktu jadwalnya bentrok untuk streamernya ya tapi gue ngelihat ini saya penilaian secara uh, pribadi gue aja yang memang seneng banget main game seal online untuk drop rate nya ini terbilang uh, termasuk susah jadi kalau buat temen teman yang player baru Baru mainin kayaknya memang butuh e, Apa namanya Butuh ketekunan dan memang mental yang kuat ya bro ya Sama seperti skill e, Klasik pada umumnya Bentuk fitur dan lain-lainnya Tidak ada beda jauh juga Cuman ya kalian harus pintar-pintar juga Untuk punya sati mencari cegel ya bro ya e, Dan kalian harus bisa Memiliki partner di dalam Bermain ini biar kalian lebih mudah Karena kalau nggak partipun pun kalian akan Kesulitan untuk menaikkan level Kecuali kalau memang Nanti kedepannya akan ada banyak untuk double XP menarik para player yang baru baru main di sini. So doakan aja semoga ini GM-nya benar-benar respon dan men men menerima masukan kalian ya di forum maupun di Discord channel uh, di Discord sil privatnya. Ya kalian uh, coba aja sendiri kalau memang belum dicoba lu percuma nonton review gua Tapi minimal ada informasi yang tersampaikan sesuai dengan fakta. oke okay guys ketemu lagi untuk uh, di seal bungsu seal privat paling bontot ini ternyata memang gua agak sedikit uh, bersedih juga ya karena steam saya ini dari awal pada saat OBT nya banyak sekali gangguan servernya termasuk dari uh, sistem bug yang terlalu banyak belum diselesaikan di saat pada CBT nya jadi memang uh, saya sebenarnya support aja karena dulu pun saya pernah incas di beberapa server uh, yang pasti sih Agak sedikit miris gue ngelihatnya bukan masalah kecewa tidak, karena gue itu karakter orangnya kalau memang niat bantu beneran bantu tanpa gue mikirin untuk jasa dan imbalan. Yang pasti sih gue seneng banget game seal online ini, perlu kalian catat gue dimanapun bisa masuk, cuman begitu ada cheater yang menguasai masuk ke dalam server dan berbuat semaunya gue bener benar sedih sekali ya bro ya. Jadi untuk para GM dan pengelola manajemen di seal stem saya, gue doain semoga kalian cepat menemukan solusi untuk menangani hal tersebut. Dan kita doakan sama-sama juga untuk para cheater yang memang jahil ataupun orang yang bermaksud buruk terhadap server yang orang sedang usaha ini Mendapatkan ganjaran yang setimpal ya bro karena gue termasuk orang yang percaya karma Karena kalau menyakiti orang lain itu kamu pasti akan disakiti juga oleh orang yang lain seperti yang sudah gue ramalin gue punya icon pada saat memainkan game steam saya ini adalah Live it or love it mah bro Itu harus jadi patokan kalian jadi kalian jangan terlalu banyak bacot di discord Kalau memang gak suka udah aja pergi gak usah jadi bikin rusuh ya bro ya Ada beberapa hal yang menjadi acuan gue untuk di channel gue khususnya Channel kecil gue ini memang gak terlalu baik ataupun gak terlalu bagus ya Dibanding channel-channel teman yang lain Tapi gue berusaha untuk mengeluarkan konten itu yang benar-benar berfaedah dan bermanfaat buat teman-teman pecinta seal over semua bro ini ada beberapa hal yang bisa dipelajari untuk para e, pemilik server baru yang memang baru terjun di dunia sil online kalian bisa melihat e, untuk channel gua ini pernah mengeluarkan beberapa tips dari seal BOD nya global tapi bisa hampir kesaingin untuk jumlah viewernya itu dari seal indo rpg dulu karena memang disitu murni banget bener-bener guide yang memang masih bisa dipakai jadi kalian jangan coba-coba untuk server pipet yang baru sekali mengelola manajemennya kalian merubah dari sistem item drop ataupun drop rate nya di bawah standar jadi itu adalah patokan para player yang memang sudah sering bermain di game ini bro nah ini bisa kelihatan kalau memang kepakai itu viewer pasti bakal nambah ini hanya E, apa namanya e, referensi dari channel saya saja ya Jadi bukan patokan secara total Tapi yang pasti sih gue ngeliatnya dari situ aja Jadi coba cari tips aja Karena itu pun memang termasuk baru Waktu itu Indo RPG berjalan Walaupun dia udah beberapa kali gagal katanya Tapi saya nggak memikirkan kesana Yang penting sih keprofesionalan Dan memang dia bisa mengatasi permasalahan yang ada Oke guys tetap stand by di channel gue Gue akan coba review lagi Gue agak bingung juga sekarang jadinya Untuk support di karena privat karena memang sistem bisnisnya masih belum rapi ya bro ya Oke okay, Bang GM di seal steam saya semoga semangat ya bro ya Moga lu lancar aja ke depannya gua doain nanti gua pasti tetap bantu penilaianmu belum valid gua anulir oke okay, gua main lagi di Sio gua coba tengok ini kapan update nya bisa ke bed of destiny ya bro ya gue cek websitenya dari seal korea langsung ini update nya udah ada sampai buat level 300 dan beberapa item barang eh, premium yang memang sangat membantu sekali kalian di dalam permainan yang pasti sih gue tetap aja nggak bisa merubah image nya dari seal online ini mau di global mau di privat juga tetap ini adalah game pay to win. Jadi kalian enggak harus kaget kalau misalkan banyak sultan tiba-tiba punya armor dan equipment besar. Dan untuk di forumnya juga seperti biasa gua ngecek event-eventnya belum ada yang spesial, tapi ya aku bersyukur masih banyak teman-teman dari YouTuber yang lain e, untuk memuat konten-konten ataupun live streaming menggunakan Sil BOD. Ini memang Silter GG yang pernah gua tahu dan gue pasti nanti akan mainin lagi. Ya walaupun event-eventnya kadang-kadang agak sedikit uh, tidak berubah ya setiap tahunnya rada-rada Ya bener si Icil makasih Icil lu udah kasih jawaban mewakili gua dan teman-teman yang lain ya <laughs> Jadi jadi emang mau dibilang apa lagi ya ini maksimalnya dari mereka untuk saat ini untuk kelas sil BOD ya bro ya Padahal dia benar-benar disupport dan mendapatkan resensi langsung dari play withinnya Oke, okay, semoga dia tidak dicabut seperti kejadiannya Silito Gim dulu untuk lisensinya karena udah mulai ada cheater yang belum tertangani sampai saat ini. Dan sampai jumpa Siogen, Kakak dan Cici. Semoga lu bisa mendapatkan informasi